Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Uh, Adapun Imam syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya bin Al Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin As Saib bin Ubaid bin Abi Abdul, Abdul, Abdul Yazid bin Hashim bin Al Mutalib bin Abdi Manaf ya. Jadi uh, Imam syafi'i Quraish ya Qurashi. Dia nasabnya ketemu dengan Nabi saw di Abd Manaf. Abd Manaf. Nabi saw namanya Muhammad. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim, kakek Nabi ini punya saudara namanya Al Muttalib. Al Muttalib, keduanya Hashim dan Al Muttalib bermuara kepada ayah mereka itu Abdul Manaf. ya. Bin Abdul Manaf bin Qusay, bin Kilab dan seterusnya sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Intinya, Al Imam Syafi'i adalah satu-satunya dari empat Imam Madhab yang Quraisy. ya. Dan uh, karena dia adalah kuroshi nenek moyang beliau adalah di di Mekah ya. Akan tapi ayah beliau Yaitu Idris ya merantau ke Palestina, ya. sehingga ketika dia merantau ayah merantau di Palestina lahirlah Imam Syafi'i di Palestina itu di Gaza jalur, jalur Gaza kalau kita bilang Itu Gaza Gaza kalau bahasa Arab. Uh, ada yang mengatakan beliau lahir di Askolan, tapi ada yang mengatakan lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah, pada tahun 150 Hijriah. Tahun itulah wafat Al Imam Abu Hanifah. Al Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah, ya. Kemudian di masa beliau masih kecil, ayah beliau sudah meninggal dunia, ya. yaitu ketika Al Imam Syafi'i masih berumur dua tahun, dan ini berarti Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim maka ketika ayahnya meninggal akhirnya ibunya membawa dia pulang ke kampung halamannya di kota Mekah ya tempat orang-orang Quraisy di sana di sanalah Imam Syafi'i kemudian belajar di kota Mekah ya sehingga begitu cerdasnya beliau sampai ketika berusia tujuh tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an tujuh tahun sudah menghafal Al-Qur'an itu kecerdasan yang luar yang luar biasa ya dan ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak ya Imam Syafi'i ayahnya tidak ada tapi ibunya yang mendidik sehingga umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Kemudian beliau menghafal kitab al muatta ribuan hadis karya Al-Imam Malik. Ketika beliau berusia 10 tahun, beliau sudah menghafal uh, Muatta Dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di antara hal yang menakjubkan dari al Imam Syafi'i adalah beliau ketika berusia 15 tahun, beliau sudah diizinkan untuk berfatwa. Ya. Dia uh, beliau sudah diizinkan untuk ber, uh, berfatwa di antaranya diizinkan oleh Muslim bin Khalid Az-Zanjii yang beri ijazah kepada Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ketika dia diizinkan untuk bertakwa berfatwa berarti dia menguasai ilmu bidang, bidang ilmu agama secara total ya, Ilmu semua ilmu agama dia dia kuasai ya. sehingga dia dibolehkan untuk berfatwa. Namanya orang berfatwa ditanya apa saja apa namanya bisa menjawab dengan ilmu yang dia dia miliki. Dan ini menakjubkan umur Imam Syafi'i masih 15 tahun. Masih 15 uh, tahun ya. Kita tahu kita umur 15 tahun kita masih apa? Ya. Sampai sekarang saja kita tidak bisa dikatakan uh, ahli fatwa secara mutlak ya. Kebanyakan dari kita hanya uh, menguasai bidang agama, bidang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu, tidak menguasai secara secara keseluruhan. Ada boleh Imam Syafi'i taala menguasai seluruh cabang-cabang ilmu sehingga ketika usia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kemudian pada tahun 195, jadi ya, tidak uh, uh, setelah itu beliau berangkat ke Madinah. Ya, setelah itu beliau berangkat ke Madinah. Kemudian berguru bertahun-tahun kepada Imam Malik bin Anas, rahimahullah taala. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di kota Mekah, beliau ke Madinah pun belajar kepada Imam dari Hijrah, Imam Malik. Ya, dari situlah berkembang ilmu hadis dari Al Imam Syafi'i rahimahullah, karena Imam Malik ahli hadis. Imam Malik ahli hadis. Sehingga Al Imam Syafi'i ya, pakar dalam bidang hadis ya. Kemudian setelah itu pada 1995 beliau pergi ke Baghdad. Sebabnya berarti umur beliau Sekitar 45 tahun. Beliau pergi ke Baghdad. Di daerah Baghdad, di sana banyak murid-murid uh, Al Abu Hanifah Rahimahullah taala. Tentu beliau tidak bertemu Imam Abu Hanifah karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau lahir. Beliau bertemu dengan banyak ahli ra'yi yaitu yang yang bermadzhab dengan madhab al-Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau uh, belajar di sana di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah. Murid dekat Imam Abu uh, Hanifah itu Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani inilah dua murid dekat al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya uh, rahimahullahu taala. Uh, kemudian beliau Menetap di Baghdad, kemudian juga beliau menulis buku di Baghdad ya pada tahun 1998 beliau beliau pergi ke Mekah, kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Baghdad ya, sampai akhirnya beliau meninggalkan Baghdad, kemudian pergi ke Mesir ya, dan menetap di Mesir, dakwah di sana, sampai akhirnya beliau terkena penyakit bawah Sir dan meninggal pada tahun 204 Hijriyah, 204 Hijriyah.